halo guys, uh, welcome back to my YouTube channel. Jadi uh, untuk video kali ini, uh, gue masih Alif yang kemarin. Ya, yeah, yang video yang sebelumnya, guys. Ya yeah, kan? Kamu di sini, uh, Alif akan memberikan apa tuh? Ya, ini kita mainin instal dulu. Tutorialnya di next videonya Mas Anwar Ikhayah. Uh, iya yeah pokoknya uh, langsung aja kali langsung ya aja. langsung aja ya ada penasaran kan iya yeah, dong penasaran pastinya pokoknya langsung aja yeah. ke videonya oke okay guys kali ini kita akan bermain lagu bukti dari Virgo fingerstyle ya dari kerjaan gitu ya kalau mau cari ya inbox videonya anwarifai jangan lupa subscribe like dan lagu kedua lagu kedua kita lawan lagu almarhum Glenn trelly ya ini lagu tuh sangat menyentuh hati banget kita mulai dari sekarang ya ini lagunya masih putih kita mulai one two un poco Halo guys balik lagi di channelnya Anem Rifai wih deh mantap Eh yeah. hey. hey, udah cukup bro? udah cukup bro? itu aja bol ini guys uh, kalian sudah nonton ya kan Uh, fringe starnya Alif ya kan, sanggitaris ini, sanggitaris. Dan ini gimana? Aku dengan gitarku. Wah. Oh. Nah. <laughs> Jadi kalian teman-teman uh, oh, jangan lupa like, comment, subscribe, betul. ya kan? Ini kalau video saya ya ada ya, di deskripsi. Panjo. Oh iya iya. iya. Dan uh, pokoknya komen aja uh, buat kalian. Teman-teman nih, yang ingin main gitar bareng sama lift juga silahkan boleh ya. Boleh banget, datang oleh ya? Warcobet Nah, datang aja di Warcobet ya kan. Dan gimana lift? Wah, bagus. Eh Untuk uh, video selanjutnya, video selanjutnya kita ada ya. Kita tergantung nih yang komen. Hmm. Kalau yang komen ada mau tutorialnya, ya. Yeah. Saya akan bikinin. Nah. Pokoknya uh, lagu okay. apa aja bebas. Request open request, eh, request ya. Request lagunya bebas, bebas. ya kan. Pokoknya uh, jangan lupa untuk dukung channel ini buat temen teman semuanya yang bener benar apa tuh uh, hobi musik. Hobi musik yang sudah menjiwai musik, main gitar juga Benarkah. ya kan. Boleh nanti uh, sama si Alif ya. Boleh banget. Atau kalian bisa kepoin DM di Instagramnya. Kalian juga bisa follow Instagramnya Alif. Nanti ada di link deskripsi. Nah, yeah. ya Sudah ya? Sudah udah, ya? oke okay. <laughs> Pokoknya next video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila kita baru ada salah kata. Iya. Ya kan? Mohon maaf. Hmm. Terima kasih next video. Wassalamualaikum.